dia gak bisa nyuguh R gitu ya ya, ya. baik kawan-kawan sudah siap ya yang operato HP siapa yang pegang HP operato apa apapun itu operato operato oke, oke pakein kuraca sudah siap tenang ya, tenang ya buat para gurih ini satu lagu dua penilaian Oke ini gagal ya, ragunya nggak pantunyu. Cari yang lain, karena di sini Ya Cianjur, Kang Yani, ST, juga pada Setan Merah yang sudah men-support PCB, juga kepada manakah suara ya? Yang punya Majalika juga kepada DY Audio Bo Custom Bandung, juga Takim Audio Ganteng yang punya Jakarta. Produsen kit TD, Rakitan. Terus juga kepada perwakilan dari Purworejo ya, terus juga kepada Adi, siapa lagi kemarin yang pas Pokoknya semuanya yang telah dulu. Juga kepada pula desa Andrea Pandelu, ah, mudah ya siap. Para juri. I lonely road. I lonely road. I Masih dipilih? Andra Panjalu, dia biasanya di Facebook panggilannya Kanjut Audio <laughs> uh -uh. <laughs> Dan lagu yang peponya agak cepat Dan nanti akhirnya konfisium Ini lebih dari 40 orang Kita berdoa kepada Allah yang menguasai kita semua Semoga hari ini tidak hujan, amin Terima kasih Juara ya, nanti. Silakan, operator, minta satu orang dari ini kan, buka kang operator nih buka amang ini dari Awe, Awe ya? Awe Audio siap, kita siapkan nah, <tipun> <tipun> <tipun> ya panas buat AW Audio panas <tipun> gue panas Siap. Yo. Dua iklan, iklannya iklan selain pula Siap Siap Juri siap Ya, Juri siap Green Kuhin... Sound Pro Cukup tangan. Dokumentasi mana HP ini? HP saya mana ya? Oh siap Ayo Ayo bilai marik kita Ayo, siap diri sudah siap, siap yuk. Ron garauna de itu tuh asa bunyak, keren, mayor saatnya nggak bunyi. politik kan dulu <tuk tangan> <tuk tangan> coba salah we musik Nah, karena anyway, di, itu 4 detik, 5 detik lewat Hah? Nah, mah biasa,